Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadir wa ala alihi wa sahbiyatimahin Amma abad Para sahabat dan para saudara-saudara yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim nama saya Agus Salim saya hanya memberikan tips memberikan cara dan mendeteksi penyakit jenis medis -medis. Saudara -saudara Cara -cara penyakit medis maupun non medis biar saudara-saudara bisa mengetahuinya cara-cara penyakit medis maupun nonmedis begini saudara-saudara mari -saudara. kita salawatan dulu kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita semua mendapatkan syafaatnya Dan juga mendapatkan barokah dari beliau Dan mudah-mudahan kita diselamatkan Dan diberkahi Amin Allahumma amin Mari kita selamat bareng Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Rabbi Fanfa'na Bi Barakatihim Wahdinal Husna Bi Khurmatihim Rabbi Fanfa'na Bi <Sing> Wa dinal husna Bi Mari kita salawat semuanya Perbaiki salat kita Dan jangan lupa Kewajiban kita sebagai umat islam Kita harus salat Perbaiki salat Dan juga Jangan lupa zikir Selalu Ngamalkan istighfar baca istighfar berselamat kepada Nabi besar Begini saudara-saudara, saya mau mengasih mau ngasih tips dan mau ngasih caranya, gimana caranya biar kita itu mengetahui tentang penyakit medis maupun non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang awam seperti kita sulit mengetahui apakah seorang yang sakit diakibatkan oleh unsur medis atau non medis berikut ini saya jelaskan cara mendeteksi penyakit medis maupun non medis begini saudara-saudara caranya mendeteksi yaitu kita ambil sebagai contoh kita ambil air, satu gelas Satu gelas aqua Tapi bukan gelas ini Kita beli di warung atau di mana gitu Beli aqua gelas yang masih ada segelnya Yang masih ada segelnya Terus Aqua itu kita taruh di depan kita Ini cara mendeteksi Cara mendeteksi aqua gelas yang masih tersegel itu kita taruh di depan kita <tuh> terus kita itu habis itu kita itu habis ambil gelas aqua gelas yang masih di depan kita habis itu kita tarik nafas kita kita tarik nafas simpan di perut di atas pusar di bawah bulu hati caranya begini tahan habis itu kita baca sehadat satu kali baca sehadat satu kali Asyhadu alla ilaha illallah Washhadu An Nabi Muhammad Rasulullah. Habis itu kita baca solawat tiga kali. Solallahu Alai Muhammad, Solallahu Alai Muhammad, Solallahu Alai Muhammad. Habis itu kita berdoa. Habis baca solawat tiga kali kita berdoa. Ya Allah, nampakkan kepadaku apa yang tidak nampak di mataku. Barokah. La ilaha illallah. Terus Tiup tiga kali Buka segelnya Aku hanya buka segelnya Terus Tiup tiga kali Begini surat -surat. Terus Habis dibuka Pasien yang kita misalnya ada yang pasien sakit yang kita mau mendeteksinya kita suruh merem dan ambil satu tetes atau dua tetes air yang ada di gelas itu kita ambil kita teteskan ke mata yang sebelah kanan kalau tetesan air itu Terasa pedih Dan ditandai mata merah Dan rasanya pas kita tetesin ke matanya Sebelah gar, sebelah kanan Terasa perih Terus agak merah matanya Berarti itu pasti kena Penyakit goib Atau penyakit kiriman Tapi apabila Salah satu mata kita teteskan sebelah kiri Atau kanan Kita teteskan lagi sebelah Mata yang sebelah kiri Terus Rasanya itu Tidak perih Tapi Merasa kayak Agak berat Berarti Penyakit itu Berarti pasien itu Kena penyakit medis atau non medis itu kena penyakit dari Allah, iman penyakit dari Allah, tapi juga ada penyakit kiriman. Tapi, tapi saudara-saudara, apabila tidak terasa apapun pas kita tetesin di mata kita, berarti tidak ada penyakit apa apa. Kalau tidak ada rasanya, begitu saudara-saudara. Makanya. Kita semua jangan pernah takut sama-sama, jangan pernah takut hal-hal yang bikin orang takut. Intinya kita perbanyak istighfar, banyak sholawat, perbaiki sholat kita. Jangan lupa sholat malam, sholat sunnah, dan juga kita perbanyak zikir, habis sholat fardhu, kita perbanyak lah sholawat, perbaiki sholat kita. Begitu saudara-saudara, kita lanjutin nanti, habis kita untuk video-video selanjutnya, saya akan memberikan tips-tips lagi untuk mem memagari kita, memagari rumah kita, memagari toko kita, biar selamat dari hal-hal goib, biar terhindar dari hal-hal yang kejelekan, kiriman goib dari orang atau jin sendiri. Begitu saudara-saudara. Ya udah. Sampai segini aja. Salam sehat, salam sejahtera dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.